Baiklah bersama untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada kabar terbaru yang kita dapatkan dari Kak Mary Yang baru saja mengunggah potret kebersamaan dengan Bunda Lesti Ini momen semalam bersahabat Masya ya, Allah Sehat selalu untuk mereka Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Amin Kita simak juga kalimat caption yang ditulis langsung oleh Kak Mary Bersama wanita-wanita hebat Sayang banget sama dua-duanya Panggil kami kakak, dede, abang Eh salah, cici maksudnya Katanya tuh <gif> Ini cute banget, Masya Allah Mudah-mudahan Bunda El Ini selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Amin Kemudian juga perasaan berikutnya Ada kabar bangga sekali ya Untuk warga Konoha ini membanggakan Alhamdulillah untuk channel youtube nya Adibal vlog support Rizky Billar untuk insan biasa lesti ini masuk di nomor tujuh trending alhamdulillah lesti Rizky Billar membawa keberkahan untuk banyak orang begitu banyak tentunya yang memberitakan soal insan biasa masuk jajaran trending salah satunya di antaranya adalah di channel YouTube-nya Coach Adibal Masuk di jajaran trending nomor 7 Ini keren banget Masya Allah Dan memang luar biasa juga Insan biasa diciptakan langsung oleh Coach Adibal Hingga komentar pun begitu banyak persahabat diberikan Di antaranya dari akun Shaina2022 mengatakan Masya Allah meluber-luber memberi berkah sehat panjang umur kecerah Amin Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Finan SkrHMD Hampir semua vlog yang berkaitan dengan insan biasa ini kebagian trending. Dari 3D, Prestige, LS, Karangga Adibal. Alhamdulillah membawa berkah untuk banyak orang. Kemudian juga persahabat ya, selain di channel Youtube-nya Coach Adibal, kita lihat di channel Youtube-nya 3D Entertainment, lagu Lesti, insan biasa. Ini sudah tembus 7 viewers dalam 4 hari perilisan. Ini juga suatu kebanggaan untuk kita semuanya. Dan Alhamdulillah juga masih berada di nomor satu trending untuk musik. Masya Allah, semangat terus untuk keluarga Konoha kita semuanya. Makin kompak, makin solid. Dukung karya-karya Lesti, terus streaming lagu-lagu Bunda Lesti ke Jiora. Semangat banget ya untuk kita semuanya. Tembuskan 10 juta dalam tujuh hari. Dalam seminggu kita tembuskan 10 juta viewers, bahkan bisa lebih. Kita yakin, bismillah, kita optimis untuk support karya Lesti Kejora. Kemudian, berikutnya, persahabat di sini ada postingan juga dari Ayah Kejora. Ini masya Allah, banget juga persahabat yang mengunggah foto gemesnya Abang El. Wajahnya lucu banget nih, persahabat ya, sangat-sangat menggemaskan. Sehat selalu untuk Abang Fatih. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang mendoakan. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Di postingan ayah kejora ini pun mendapat tanggapan dan komentar Dari dokter Nana, persahabatnya situ menanggapi kaset pisan Abang Fatih Masya Allah Sehat selalu untuk dokter Nana, mudah-mudahan selatu rahmi juga tetap terjaga dengan baik bersama Leslar Family Kemudian juga selanjutnya kita mampir ke unggahan langit music. Langit Music dua jam yang lalu juga mengunggah video Insan Biasa, ini model video klipnya, ada Rangga Azab dan Bunda Lesti Kejora di sahabat ya, memberikan kesempatan kedua kepada orang yang kita cintai. Kita simak kalimat caption panjang yang ditulis di unggahan ini. Lesti Kejora kembali menghadirkan single terbaru berjudul Insan Biasa. Lagu ini berkisah tentang hati seorang perempuan yang berlapang dada memberikan kesempatan, kedua, kepada pasangan yang pernah menyakitinya. Liriknya jelek banget. Kamu udah dengerin berapa kali hari ini? Jangan lupa dengerin lagunya di Langit Music. Tuh, para sahabat, ya, ternyata lagu insan biasa sudah bisa didengarkan di aplikasi Langit Music. Support terus tanpa batas untuk karya Lesti. Berikutnya juga persahabat ya ada kabar terbaru yang kita dapatkan langsung dari SCTV persahabat ya Masya Allah luar biasa Bakal ada acara SCTV Music Award 2023 tentukan pilihanmu persahabat SCTV Music Award 2023 segera hadir yuk dukung penuh untuk lesti kejora di tahap pertama Dengan isi formnya di bio akun supidi persahabat ya semangat terus untuk warga kunoha Cara voting via sosial media yang pertama, follow Instagram, SCTV, Twitter, SCTV, TikTok, SCTV, dan Facebook, fake SCTV. Yang kedua, isi formulirnya, vote SCTV Music world 2023 tahap 1 yang bercantum di bawah ini. Itu linknya ada di Instagram squidip Berserbet ya, per video paling tahap 1 itu mulainya dari 20 Maret sampai 6 April 2023 Untuk periode falling-nya Itu tahap pertama persahabatnya Semangat, gas gun. yuk jangan kendor Kita dukung penuh untuk seorang Lesti dan Rizky Bilar Masih menunggu cedukan lain hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya ini dulu informasi di sore ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar meminucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh